Sallallahu alaihi wa sallam. Allah lailatulqadar berarti lail malam qadar berarti malam yang sempit bisa juga berarti lailatul qadar berarti lailatul qaram malam yang mulia. Lailatul qadar juga berarti malam yang yang disempitkan waktunya seperti yang dikatakan tadi wa alai kata qudira diartikan siapa yang disempitkan. Siapa yang tidak eh, yang waktunya sangat mepet sekali. Ya lebih kurang itu beberapa makna dari Lailatul Qadar. Begitu juga ulama kita mengartikan malam yang telah ditentukan. Ya pasti malam Lailatul Qadar juga sudah ditentukan. Malam yang sudah dikadarkan, kadar sudah jadi bahasa kita di Indonesia, di Malaysia, di Singapura bahasa Melayu kita menyebut kadar itu ukuran ketentuan maka gabungan dari makna ini semua dapat kita artikan Lailatul Qadar adalah malam yang kemuliaannya sangat sempit, sangat tidak seluas waktu-waktu yang biasa dan masalahnya malamnya sudah ditentukan. Dalam hadis Imam Bukhari tentang fadlu Lailatul Qadar disebutkan bahwa yang dapat mengakses kapan Lailatul Qadar itu terjadi itu tidak hanya sosok Nabi tapi juga pahwaris-pahwaris beliau di kalangan sahabat-sahabat mulia, disebutkan dalam hadis tersebut, anna min ashabi rasulillah s.a.w. bahwa ada sekelompok laki-laki yang spesial, rijal disebut min ashabin nabi, maka kita sebut orang-orang spesial, uru laylatul qadr. diperlihatkan, diberikan visi, baik melalui mimpi ataupun firasat, ataupun melalui ilham-ilham di kalbunya mengenai latar qadar itu fi awakhir pada tujuh hari terakhir lalu nabi Shallallahu alaihi membenarkan dan nabi mengatakan yang kalian lihat itu yang kalian temui itu itu sama dengan yang aku temui ya maka di hadis lain nabi Shallallahu alaihi mengatakan iltamisuha fi sab'il fil awakhir. carilah kejarlah burulah latar qadar itu pada 10 hari terakhir atau 7 hari terakhir. Apa yang mau kita ekspos dari hadis ini yang jarang diekspos oleh banyak orang. Teman-teman yang mengenai Allah, di situ ada kalimat, anna rijalan min asabi Rasulullah SAW uru laylatul qadar. Bahwa selain Nabi, yaitu para sahabat, bisa mengakses kapan terjadinya laylatul qadar. Inilah dalil paling kuat dalam Sahih Bukhari, bahwa tidak hanya Nabi, tapi juga sahabat-sahabat Nabi. Dan itu bukan satu-dua sahabat disebutkan Rijalan. Maka ini juga dapat diartikan salah satu metodologi dalam mengetahui Lailatul Qadar malam yang kemuliaannya sempit dan ditentukan itu adalah dengan metode ru'ya, dengan cara mimpi, atau cara visi, atau cara rohani, ilham. Yang ini kemudian tidak tertulis dalam kitab. Ini adanya pada kebeningan kolbu para kekasih-kekasih Allah. Maka masuk di 10 hari terakhir Ramadan, bahkan mulai dari pertengahan Ramadan ini, pasti sudah banyak ulama, habaib, masyaikh, yang mereka kemudian membicarakan, sebenarnya kapan lelatul qadr? Karena tidak semua ulama, masyaikh, habaib itu diberikan ketajaman ru'yah tadi. Ketajaman rupiah tadi, ketajaman intuitif, ketajaman zauh. Maka kemudian mereka mengikuti ulama-ulama yang dulu yang tajam zauh rohaninya, lalu membuatkan metodologisnya. Muncullah misalnya Imam Ghazali, mempunyai hisab Ghazali, Imam Ibn Arabi, Imam Al-Buni, Imam Syazili, Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, kemudian ini dikumpulkan dalam misalnya ada juga karya bakrisyata, semuanya menyebutkan angka-angka rumusan rumusan, jika Ramadan jatuh di hari A, maka Laitul Qadar pada hari B misalnya seperti itu, tapi teman-teman karena itu hisap, itu hitungan, maka bisa jadi ada kesalahan walaupun mungkin kesalahannya cuma sehari dua hari, tapi Laitul Qadar salah satu jam pun tidak ketemu apalagi sehari dua hari. Oleh karena itu, meskipun kita menghargai apa yang mereka wariskan, al-muhafaza, al-qadim, al al-aslah, al-qadim as-saleh, menjaga melestarikan yang lalu, masa yang masa lalu, waris-waris ulama kita yang lalu yang bagus, tetapi kita kemudian memunculkan yang lebih aslah itu kita kita jaga, kita hargai, namun penentuan secara ru'ya, secara ruhani intuitif ini, ini lebih valid. Karena dia intuitif, bahasanya tentu sangat, sangat ambigu. Ternyata ada rahasia. Kenapa Allah sembunyikan? Kenapa Allah buat ambigu lelatul qadar? Supaya kita mempersiapkannya mulai dari awal Ramadan dan menghidupkannya setiap malam setelah 20 Ramadan. Kita hidupkan semuanya karena setiap nafas setiap detik di bulan Ramadan apakah itu malam ganjil ataupun malam yang genap semuanya adalah keberkahan lailah mubarkah malam yang diberkahi lailatul rahmah lainatul maghfira lailatu Nahr. jadi setiap malam Ramadan itu ada tiga rahasia di luar rahasia lailatul qadar malam ampunan malam rahmat dan malam Nama-nama kita dihapus dari daftar ahli neraka. Sahabat-sahabat yang Allah, itulah rahasianya lebih kurang. Kenapa layatul qadar Allah sembunyikan? Namun, ini tidak disembunyikan, tidak dirahasiakan kepada kekasih-kekasihnya. Orang-orang yang ahyaun inda Orang-orang yang hidup, rohaninya, di sisi makomat-makomat, Allah hazil Allah. Semoga kita termasuk bagian dari mereka. Kita termasuk orang-orang yang dekat kepada orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Robbal alamin. Allah muwafikna bilatil qadar. Ya Allah, tepatkan kami dengan malam bilatil qadar. Amin Robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Nabi latihan nyai nu sangat ngatos sekitar tahun itu, melainnya kena nyai rompulah tahun, rong tawun, percaya ku enteng. Nabi Nuh jadi nabi sangat ngatos sekitar tahun itu, jadi Nabi dok nyai ini sangat ngatos sekitar tahun. Ini mau untuk umat pulau-pulau. Aku nyai lagi sepuluh tahun wesentuk rong bis jaro umun kah atahan ini <laughs> <laughs> mohon kata, mau oh, cara selisih mohon apa cara meberi mohon apa kata, menyebabkan syukur mawon. Jadi umurnya Nabi Nabi, kuhen saya tahun, jadi Nabi sangat ngatus, saya ketang. Nabi Ibrahim jadi umurnya sekitar telo ngatus tahun, Sunate umur walang puluh tahun, mungkin Nabi Nabi ini umurnya wonan tahun. Terus kadi Nabi Muhammad itu iri iri ini, waduh, na umurnya wo Terus ngibadah kau Nabi Nurak gajarannya buak ya umurku mau sebisa telu. Tanungan kaji Nabi terus bareng diceritani wontan abid nimbani Israel itu sujud buat pangeran 500 ratus tahun. Baik cerita-cerita Nabi Rio nak falah bishafim alfasanatin ilahum sina ama berarti bintan Dawei sangat ratus. Bareng Nabi nganggep ngoton terus Allah Nuroniku inna anzalnaufil alilatil qadir wama adruka ma alilatul Kotir Lailatul Koadar, Khairum Min Alfi. Saya <tuh> uas amat umat yang umurin dek tapi tak keibadah saya setingkat kaum kaum lise. Begini, <tuh> ku tiga Lailatul Koadar, seng podo karubinan walung telu tahun g. Kau nanti singitung, saya u tak saya u bulan, walung walung pulau telu tahun, enam bulan apa empat bulan? Empat g. lapan tiga tahun empat bulan. Danasa niki misalnya yang rontok rontok Casa niki kan Kayak rugen ya niki poso umur pintu tahun? Roto-roto sing wong biasa sani Walu Sepuluh Gak sing wong awam misalnya. Walu gue Walong tahun Nah umurnya sweater berarti poso dikurangi walu Saya loro tahun Saya loro tahun Peng Walu teluh tahun Wah sesuai artinya <laughs> Dong gue kan Lelatul Qadar kan bodoh karo, walong puloh teluh tahun di sanggup baik, mulai walong tahun, naum murid sweater, walong puloh teluh tahun peng, seket minum, woi woi senglang nabi pinoh itu, wesne jadi Ya mulai umatnya kajin Nabi zaman swarganya tetap dulun mereka nanto lelalut kotor niku untuk lelalut kotor bukan gerboso ya entuh bukan gerjamahat raweh ya entuh orang sampai ngono gule serengingi singura panas sana <tos tos tos tos> sana uang Nabi dawai orang ono buaya anggerman mangko ramadan imana roh ti saben tolelalut kotor cuma alamatnya itu onong ini lah alamat itu aku durro malam buku <tos> leih jadi angker sekoi wae wae rasa ane cuma sego, api, yowis, angger, kus, mangan, yowis, gulai alamat e sekoi ape wae singen e yo wae sangker koi semangat yo wae koi koe gule alamat gule emron e wongkatengko lo lao po gule gule ela tuntuk kotor koe gule alamat ela tuntuk teri kulei laela tuntuk teri kore alamat e tapi awa gae alamat e wae berarti kae wae sento gule alamat nak tapayon rohna aura yo wae serapo po pokoen to lo yo alamat e kan es keli kan nego ada katesi Alamate Bengilatul Qodar isu'e itu matahari urapati pati terik. Wis kliwat to. Lha iki jagan wis kan? Lah nek misale kowe rodhok tapi ora entuk. Ya nonton areng kan? Anehane kowe mboten ngati-ati lho. sering tak kok idang, Gus nek entuk Lailatul levelku rata tak kok ngono iku. Oh amatir ya. Lingala mate lu lenggeng seneng hati su alamat es kelihwat tor, Keliyot, kan alamat eh pengilah isu eh sopi katah, serengengeng nih kan kau nunggu nang nih bos, dia tidak maksudnya nabi ngeten anggir pengirau mandon, uang islam sing we ora terengki, orang macam-macam boy pickle pinsalim, ya dianggap tu oleh lah tu kotor, mana dah so, wisitina, gampang mana, wang sen solat isak jamah, ayo kotor karo kiam. Semenggi, rausah solat aju rausah witir, uang gereja jamaah, maagus, bodoh karoik ujan, uang rausah tu solat kuakian biasa maun, justru biasa aku yakin hufrone pangeran, nggak ada muksah solat wakel, nggak ada kerah ditombo pangeran, gak di pangeran, gak polisi, kakean aturan, kakean peraturan pangeran, rangoneku, uang kafir, uang ratau dungonjo iman, nak uang resahan untuk hidayah tu ditarik plus di untuk hidayah, padahal ratau dungon untuk hidayah, ndak boleh dungon piungjak kafir. <laughs> Umar juga mau ngegang yang pasar uka, tapi nasib pape lala yo. Ditunggak no gajeng. Nabi Faham gitu terus lihat ulogoter keyakinan ulama angkir wong boso. Terus di neo rafasek jamaah isa yang pun dianggap untuk lala tulogter. Mangkau maromadon imanan waktu sah. Bening angkir waktu sah Mo orientasi ini gue oleh ridhinye allah. Gua kadang ada yang itikaf nih ngejedik, gua nengatin nih kek enak nih ngomong, eh sepucuk ngamuk, kumurungsum, seenak nih ayam, Iku itikaf, gua boleh ayam kan, yuk ngejed lagi, lagi gua Allah beres soal antara nih niat itikaf, omongin dari gua judes sih, Allah beres, Mulane, nih, lagi gua saya nggak ngeluar, disahkan nih, gua nggak ada ngaji, hiburan. Dua kali wong duo wong diutang tanga terus atau neng makom neng kuburan watam nih kan neng wo wong wo nakem semakom aja ma wo nak neng gini merkua to kau seng nake maksudnya <laugh> letik awo ko perso leh repotai awo ko perso tenantauray wo malah nih tewi pengira tewi nih hati si wo imanan wah tisa funik tisa puwo orentasi nih wuri lah nak coro ulama ulama tasawuf. nak koe itikaf wo anggole aja mung dia dari fucu kumulai wae Adepi bojone nyabari ku luweh dhuwur timbang ganjaran iktikaf. Wong diamuk bojo gak tersinggung, gak ngamuk ngempet. Wo iku Allah ridho pol. Dianggep wong kondang. <laughs> Dianggep wong contek. Mergo iso wal kadhimin al ghaizah wal afina anin nas. bojo kulo nanti kepengen tak wales, murgi jarang kula wales. Nek diamuk iku kula tenang soisui nak apa sadar tanggung sirine lah bagus tak amuk orang tahu bales. ganjaran soda kau butuh kehilangan duit Haji butuh kehilangan duit sabar uara butuh kehilangan duit jadi tak anggap pengiraanu maringi ganjaran aku sehingga raba butuh modal jadi, bagus lah jadi tak anggap itu bagusnya lah ya ganjaran soda kau kan butuh kau kehilangan duit ganjaran zakat butuh kehilangan duit nak sabar kan gak butuh kehilangan duit mau ngempetok untuk ganjaran jadi tak anggap ini bagus lah artinya Maksudnya de kehilangan kelangan duit tapi untuk apa ganjaran? Paham? mukhan tak warai kan? ada muk bujo atau dinyak uang griting macam-macam gue seneng. Pilih kono ganjaran tanpa modal. Paham? Kaya? Ganjaran? Tanpa modal? Iku sebut wal afina anin. Tapi kita kan ragat dengan gue. Iku aku uang lanang dia muk gak terima. Wah, uang nak esklas monu dilalah di karisma lalai pujune wedi toan nang kowe ora tau di karisma gara-gara hazul nafsi setan nem lho sik terus wikramu ana ngono nglamak Gus nlungjak ora ana wong takwa pangeran gak duwi wibawae man khofaw wa ha bahu kullu syaiin wong sing wedi tenan mbek pangeran mesti wong liyane wedi iki pujuku kula mbek kula nu ngaji nggih seba mbek kula paling amuk kulo sepuluh tahun pisan ora mesti wong <laughs> dhe takwa mesti dhe haiba ora ana kamuse wong dhe takwa pangeran gak denomo Kulo tanggung emas biasa, arah kedunan mau kamu laku tenggeleng dalan Ini tongko kulo tuh bersungkan, wong ditakwa itu diheboh. So, ta, kalo tak tinggi erikus, kulo tak niati awam, spend wong setara sih, ya Woy mati nabi, potensi bus warga ya bodoh. Misalnya aku alim, ya alim, baringan pangeran, pengiran, aku awam ya baringan pangeran. pengiran. Kok konois so, protes salah, tes, alay kustikulos, jangan baring awam, kustikulos, ba, alim, malah repot kape. Setangge <laughs> bodoh, setangge <So>, bodoh, <laughs> setangge bodoh, malah repot kape. Dongonikut jualah tetep beba, wawong tetep sungkan. Dobias ada yang ngerasain. Kesuah ngauwur lah tap sungkanja. Wah dulu ujak ngauwur, nara ngauwur kaya apa-apa itu. Lagu nara ngauwur malah ranjungkan nih, mergoga wegawe itu nengi. Sengalami ini kira wae. Iya, faham ya? Man khofa fawa ha habahu kulusin. Wong sing weti tenan be pengairan mesti liane. Di paginya weti. Naro ngalim ngalim tenan mesti diauwur. Abu guyo nogo apa diauwur. Karena tingkat takwanya itu. Samaan tak ceritani beberapa perilaku dewan ngalim. Ini kesengkulo gada sanat, gue gada kitab khilyatul Aulia. Kitab Hilyat itu induknya ihya Ikhya nya Imam Ghazali itu dia sampai bisa ngarang ihya itu menginduk kitab di tahun 300 ini khilyatul Aulia. khilyatul Aulia di oleh Abu Nu'm Al Asfihani. Sama kitab nopo jadi Kutil kulub Yesin napa Kutil Kulup di karang Abu Thalib nopo Al Makki. Dia ulama itu mesti hilang misale ana ulama jenis musofae, ana maling, mobil oplosan mati. Cara musofa ora gelem nyolati. Engko nak nyolati, engko dadi siar. Ana kiai kok nyolati wong mati. Mobil nopo? Oplosan. Ora genaten alamingoten. Ana wong mati bunuh diri, kafe wong ra nyolati. Waduh, beda desa pisan. kafe, wong kabeh beda desa. nyolati malah wong ngalih-ngalih thok becol akhire malah. Kok wong awame ora wani. Begini cerita iki kalau dalam dalam hadis Nabi. Men nabi ku hebat tenan. nabi ne wong Ada orang itu punya utang 2 dinar. 2 dinar ku berarti kan kalau 1 dinar itu 4 gram, 4,2 gram. Pokoke 1 dinar itu 4 2 gram. Berarti kalau 2 dinar itu 8,4. Ya sekitar anggapne 8 gram nak sak grame 300.000 ping. 8. Berarti pinten? 200 2 juta 400.000 dua juta empat ratus. Nabi aku hanya diwasni ya. Mereka aku kudu hormat begi begi alim. Adat adaptang in Indonesia aku anut Nabi awal awalnya. Nabi Rawoh ini. <guluh> Apa orang ini punya utang? Kata Nabi kata orang orang. Naam ya Rasulullah alaihi dinar. Dia punya utang dua dinar. Nabi langsung balik kanan. Gak mau nyolati. Mau Nabi ambil utang soalnya rasa cocok. Mau Nabi rasa cocok umatnya utangnya doa gak nah, Nabi cocok malah repot tuh. <guluh> Nabi langsung balik kanan. Tapi Nabi itu unik. Ketika mau meninggalkan jenazah tadi itu Nabi sempat gantikan. dan itu mutawatir. Solu ala shohibikum. Conggohin yolatiwe. Aku rausah. Solu ala shohibikum. Gue nyolatiwe. Tapi aku rausah. Ya, Nabi pulang. Gundur. Terus ditututi biar kota da. Kota da itu seorang sahabat. Ya Rasulullah huma aliyah. Utang itu tanggungan saya. Jadi mayut itu terbebas karena itu tanggungan saya. Tapi kota da ini tidak warisnya orang lain. Pokoknya kota da. Nabi balik lagi mau nyolati karena utangnya sudah mau ditanggung makanya kalau ada di Kiyai Jawa itu kalau orang mati dilepaskan mesti sehingga ada utang kan tidak ada utang, tapi tidak berat kan jadi nageh no. ahli waris itu bagus karena Nabi tadi mengkonfirmasi kalau ada utang masih ditanggung mayat kan Nabi tidak ada no. nyolati tapi ala ening Jawa tok Nggak ada utang, Ibronnogus, gue sembunyi gue usahasi ngutangi. Hei, nah, gue sama reka kasus kan gue sembunyi gue banter, si ngutangi itu ada. Si ngutangi menengah, gimana? Si bukan terus, sekarang lu. ndak artinya begini. Terus Nabi, setelah dua hari, setelah dua hari, kota dah dipanggil ya. Ya kota dah, apa kamu sudah nyaur utangnya orang Majet kemarin? belum ya Rasulullah mandekman kata nabi mandekman saya melihat dia masih dibakar api kota dah ya kota dah sahur sekarang gue sing muni nanggung ya Rasulullah, ya sekarang pulang deh pulang terus disaure terus nabi ngendikan ala nabarida jilduh sekarang kulite mayat itu gue sadem lah elening jawa nak nomayat di utamu ditagih seminggu raitis lagi mati seminggu kok bekas utang jaring entah setahun tambah suwe panas sih, banget. Kudu keluarga gue sayang tenan. Soalnya hari kedua, ke hari pertama, esok langsung diselesain. Ojo nggak etika etika anak gak etis lagi mati bakas utang rawoleh. Nah itu nabi. Sekarang era sahabat ada sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Jabir udah murid paling alim jadi Muhammad bin Mukadir ini yang sering dikutip ya anak Talibin Muhammad bin Ungkatir itu tabiin yang paling sering dikutip ya anak tuh itu kebalikan dari apa yang dilakukan Nabi tapi tidak salah mulanya orang nongong tidak muni-muni sidik-sidik sunah Rasul lelak rahul amat di Banggowe jabiru nak nongong mati atau Muhammad bin Ungkatir mbok mati ini ngombe oplosan ya sholat Mbok mati nih ngubunuh diri dia sholat nanti mereka adat, tiang mati bunuh diri doanya lati adat ada kawasan diri sholat dia ya. oplosan Salat. sholat, musafir mau disolat ya cocok musafir hmm, jadi khawatir arif kan solat. Lalu itu kalau si apal takik nu apal tentang itu. Ketika Muhammad bin Mukadir ditanya, ini orang mati tidak benar dan orang ini seumur umurnya fasek. Kenapa engkau sesolat engkau mensolati dia? Kalau si apal takik memang kulo apalkan karena saya harus. Terdaksa ini ingat ini astaghfirullah alamamin an ahadin min holki. Aku iku banget Nak nganti Allah perso atiku, atiku hukum ngukumi, nak rahmate Allah iso Orang ora Nih wong iki. Artinya nyaten, aku itu nyolati wong fase, rakrono, simpati wong fase, Aku itu isin, nak Allah jangkau Artinya, roh mati, awal kan bisa menjangkau siapa saja pada siapa saja. Dan kita itu orang ya, horat yang wong sing mati oplosan, nyuwun sewu, tahu oca yatim di rumah. Isowa yang wong sing saiki mati oplosan, tahu nyubang mecin. Ya, kan kita tidak tahu masa lalunya. Isowa yang sing saiki mati ini mecin, anda harus disuruh itu, dia nakal. Tapi kan isowa diwali, sing saiki mati ngopi oplosan. Mungkin tahu salam dan bela kiai, mungkin tahu ngamalin mecin, ikhlas kan sama-sama, nah, daripada gak tahu jadi Muhammad mengandung, aku iku izin bapak pengheran, nak aku ranyolati mu di keyakinan Allah bakal nyeburu aku bapak pengheran jadi intinya, betapa dine ulama bapak pengheran, jadi dia gak ada urusannya dengan ini, cek fasek cek ndak fasek, urusannya sama Allah, ini astahhi min Allah ayya'lama minni anna rahmatahu ta'jizu an ahadin min khulkih Nah, itu yang ditiru kiai jawa, kiai jawa, kiai isyak indonesia, kiai fasek, kiaopo, kiai apa, nyolati kia? sholat, tapi orang krono melegimitasi kefasekan, tapi supaya orang hukumi, membatasi, ngatur-ngatur, rahmatya Allah subhanahu wa ta'ala faham ya tapi kalau terus ini jadi ke ya goblok, tidak jadi hukum pokoknya orang lah sholat, ya goblok, WPW Nabi Tawurah dalam sholat faham ya ya Nabi Tawurah tadi kan aslinya gak mau nyolati kan Nah, melani separuh nanai, melani dari Jawa Imam Nawawi, api yang enak-enak, wong mati, fasek, misalnya mati bunuh diri, singkiya, indung rasa nyolati, mm. gue ngapok, no nak mati, elah, ih disolati wong alim, tapi wong awam kan, nyolati, tapi masalahnya so, sing yang aku ngalim, <tuk ritik <tuk ritik> maksudnya Imam Nawawi kon separuh nanai, pokoknya sing masa ih masa ih ku sing wong top-topnya rausan apa? Narien <tere> baju perabe bahmun ngonten, ngonten ter, yang terkenal PKI. Iku ya, wong wong kampung konsolat, aku orang harapan tersir. Itu bagusannya separonan yaitu itu tadi, kalau semuanya nyolati kan? Nanti gak jadi cara saya kira, jadi efek jera. Ternyata wong oplosan, yo sama saja yang sholat Banyak gitu. Padahal menyolati nyolati mayat itu coro kelo heran apa ngarui. Harian apa Dungane kan, dungenge perake. Dungenge peruke, masuk reuan lucu tuh. Ya woin kana musinan nak panjenengan apik ape tambahi nak elek jan suwar. artinya kan ya nak apik nak ora apike. <laughs> <laughs> kulo nek kulo kadon dongokno mayit. Ki gitu dungo piye to maksudnya niku? Artinya kalau mayit ku elek tenan kan gak mlebu ing kana musinan nang ora ana estane. Mun <laughs> nek kulo seneng Muhammad bin Mungqadir. Muaku aku kuwi isin mbek nak nganti darani rahmati Allah wa ini penting, karena jenengan adalah kudanut ulama orang no wong takwa pengeran kaya ulama, merga ulama usimaki, ini perasaannya kanji Nabi Muhammad s.a.w. tadi Nabi kan sholat tengah abduh bin ubeh bin s.a.w. dia purun, dia rawah sampai dicegat Umar, ya Rasulullah wah, apa engkau tidak ingat bahwa dia yang ngomentari kamu begini-begini, dia yang ngomentari Quran begini-begini malah kanji Nabi lili. kalau kau lata Allah ngerti, istagfirullahum, awlat istagfirullahum ini nabi-nabi yang enak, ini khuyir tufaktadullah ya Allah kan ngekei pilihan, aku istighfar tau lah aku milah jaluk no istighfar Umar lili kaji nabi abduh bin ubek lakukannya ngerti ya Rasulullah tau ngomentari, Bu sholatih di diceket be Umar didangi ilai an niya Umar, aku nyingkir kohal-kohal nyolatih abduh bin ubek ya tapi ini munafek, ngomentari ini kan ngerti-ngerti Wakat kau lah takala istighfar lahum, awalat istighfar lahum. Nabi malah jawab, le, ya aku kon milah, jalono istighfar ora. le, ya seikhik aku milah, tak jalono istighfar. Seke mira bertanya lagi, sampaian kuburan, Nabi pas berdiri pas di kuburan, ini aku abdua bin ubeng angguk cobain Nabi. Merku abdua bin ubeng dia anak santri soleh, jenenge abdua abdua bin abdua Arab pak, jenenge kembar katangnya, macam orang Arab jenenge anak walid bin walid bin muhyirah walid bin walid. Bin Muir, mun, Nabi nungguin mu ngotentok ketika Juve di putrane, tike nol, ya Rasulullah Ampun amun sekedar jubah, jasa Taib Baba, aku lho nungguin nyoi, be i Tu be Nabi di Don, coba Nabi ngerti kan Nenok sahabat Fawawo, jubah aku, be i Tu Kuil, la Tu Huni minawo anu kura Ise nyafati, Ise ku Imana Ise don, abdua, ternyata apa. Nabi itu sederhana cara berpikir, mengonjak nabi. Nabi itu sederhana, ini udah tidak pernah benar-benar. Nunggu ini gak ruwet. Zaman saya Abbas teng-metina buat negada jubah, pertama sih ngekek jubah, nunggu abduh bin ubai, sih yang munafet nih. Nabi ngilingi jasa nih, sih abduh, Bin ubai. Anak emondok. Jadi wong fasik naik sang nabi emondok, nabi nurut. Lagi awang larang, walau tuh soal dia ala hati, minhum mata, atau walau takum, ala kok, <unintelligible> Tapi setelah itu, setelah Nabi wafat, orang yang terkenal munafik semua suhabat nyolati. Kenapa tidak niru nabi? Lu nabi untuk informasi akurat, seengah dari pengairan. Daku ya, informasi suwuzon. <Syukur> dari saya kirim uang sidi-sidi, alut suna nabi, alat sari nabi, mau nyolati munafik. Lu nabi, gue ngguk munafik, mesti chest mesti bener Uang informasi kok Allah alaku ya, ada yang ngguk munafik, untuk informasi kodi. Berdasar suwuzon dan sebagainya kan? Faham ya. Dia ngguk-ngguk kok roro. Loh, <tuh>, saya ingin ngguk-ngguk nih, berdasar suudzon tahi informasi langit. Buat jujur cucu nih, berdasar suudzon tahi informasi langit. Suudzon kan yang sudah laten. Yang mau lanin orang mati sama nyolati ya. Cuma aku capek. Tadi ya sih mau cari nih, mama alim rausan. Lah, akhirnya gue malah nyolati sebentar ya, nih ya Wah well, itu kasus di daerah saya itu sekitar dua belas kilo dari saya, anak, anak wong mati bunuh diri, malah malas nyolati, wong ngalim kafe. Kira-kira yang ndak alim, raro elmu, ini dirawani nyolati, berarti wong nemu, wong ngalim kafe, wong se wong sesi, betul, bego, senyolati, wong ngalim. <laughs> <laughs> <laughs> ya itu tadi, kalau kalian nih, kata serius, Nabi sempat menghentikan selalu ala sohibiku. Jadi Nabi itu kalau nggak berkenan, orang lain tetap disuruh nopo, nyolati. Karena kalau tidak disolati, haknya dia sebagai jenazah Muslim itu nggak dapat semua jenazah muslim berhak mendapat sholat tapi kalau semua orang nyolati nanti nggak ada efek jerap iya wae ini mati ini mergomubinowo oplosan bisa ikut setengah tengah yono sih nyolati anak sih tapi dari Imam Nawawi sebaiknya yang tokoh-tokoh ulama itu ndak usah kalau Nabi nggak ikut nopo? nyolati nyuruh nopo? nyuruh nopo? sholat pun itu jelas masalah-masalah itu bisa mengerti wakau manuhi lammakadzobur rusula awli anna takzibah uto krono saat temennya garona nabi takzibun berarti garona li bakir rusul lima neskere nebiro poro rusul Listirokihim kihim krono sekutu neporo rusul filmaci ing dalam tekobit tawhid diiklan tawhid Akhorot na gub nanggelamno hum eng kau manuk hin cewa pulam ma kau mena pino taatang gelamno wacau hum eng kau mena pino maring manuk sope taum sa usi kau mena pino landok ayatan eng ayat ibrotan tan eng teti telok na bo ipro Wah, atat nalan nyiap no fil akhirat yang akhirat itu di minak di tibi ro prong teno alga aliman kang larang, Mau liman tegasih sing larang no. Siwa masal perkara neperkoro ya hulu kang manggon opoma, ya hulu toh ya itu. Boya nak halayah manggon, nak halayah hildu halal, nak halayah halu muda, mudari, bahasa Arab itu kacau Muyu digenti bahasa Arab ya kena eno. Wang arab nak darani manggonu ya nak darani halal ihuh, ya tapi nak muda ya halu melainkan misalnya fat uh, i ana tutol ibin fi halih alfadhi fatkhil muin maksudnya i ana iki mudari lafadz sing sulit dalam kitab Fathul muin tapi nak darani balak hululul balak kena balak jenis hululul balak Mukliman ingkang larana siwa masa liyane perkoro ya khulu kang manggon apa mata misale ya kang dadi pemanggi ang salmaun jare kiai-kiai ora mlayu wis waduh wae itu ya khulu kang manggon apa bihim kelawan azzalimin videonya ing dalem denyo wallahu